Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilal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 Menemani santai sore kalian saat ini, Bung Minaka akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan vitamin bahagia bersahabat ya dari idola kesayangan kita. Ke kabar pertama, kita sibat. Di sini ada unggah spesial dari Kak Rivi Evi. Ternyata, Kak Rivi berada di rumah Leslar saat ini bersahabat, ya Masya Allah. Video bareng dengan Abang Fatih. Pokoknya, bahagia sekali. Alhamdulillah, sore hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia penyemangat untuk kita semuanya, Abang El. Si bayi gemes dan sangat lucu Apalagi abang L Persahabat ya, ini selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Momen ini pun direpost kembali oleh akun Les Larsik Banyak tanggapan komentar Yang diberikan di postingan ini Kita lihat persahabat Dari akun Nonon Mozart mengatakan Masya Allah Cuan-cuan dateng katanya tuh wow, Masya Allah banget ya Baby L ini Masih bayi aja sudah bisa Vlog endorse sendirian persahabat ya Masya Allah inilah bayi ajaib Yang sangat luar biasa Membuat kita semakin bangga Dan semakin bahagia mengidolakan Lesti, Rizky, Bilar Dan Abang L Kemudian juga persahabat ya Komentar berikutnya diberikan dari Mama Eda 1998 Masya Allah Abang gemes ya udah pinter kalau depan kamera tuh si anak pinter nih Persahabat ya Abang L Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk keluarga Leslar. Selanjutnya bersahabat. Kita juga mendapatkan asupan vitamin bahagia Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora ini kedatangan tamu spesial Kak Rizkor dikabarkan kariskor ini adalah tentunya guru vokal, persabat ya wow, Papa Bilar ini sepertinya latihan vokal dan bakal tentunya ada perubahan dari suaranya Rizky Bilar dan vokalnya Papa Bilar, pokoknya kita menunggu kejutan yang akan disuguhkan oleh Papa Bilar langsung, persabat ya, mengenai vokalnya, Masya Allah banget, apalagi Leslar sudah mempunyai studio baru di rumah, pastinya bakal ada karya-karya terbaru yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Postingan ini pun masih direpost oleh akun Leslar Larsik. Ada kalimat caption juga di postingan ini yang dituliskan. Wah, ditunggu nih perkembangan vokal Papa Bi Semoga makin makin makin tuh. Wow, makin apa nih persahabat ya. Pokoknya makin banyak perubahannya. Dan kita selalu mendukung yang terbaik. Di postingan ini pun kita Salvok dengan beberapa komentar yang diberikan. Dari akun Instagram Mama Eda 1998 juga ikut berkomentar, masya Allah, semoga makin bagus, Amin. Kita juga salvok dengan kalimat komentar yang diberikan dari akun Zakia Anshornur Hazan. Nanti di Telkomsel Award ada bunda Min, cuma nggak tahu acara kapan. Tapi lihat IGS-nya selos Mtext itu tapi gercep langsung dihapus katanya tuh. Wow, kita mendapatkan bocoran lagi nih persahabat bahwa Bunda Lesti Tejora akan tampil di acara Telkomsel Award. Semoga Bunda Lesti ini selalu sehat ya, dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Kita udah kangen banget melihat Bunda Lesti tampil di TV. Kita doakan, kita support, dan kita selalu mendukung yang terbaik. Berikutnya, persahabat simak juga di unggahan IGES Lintar. Satu jam yang lalu, Lintar mengunggah sebuah postingan video nih, persahabat ya, sedang berada di suatu tempat seperti ini adalah kafe persahabat ya kejutan apalagi yang akan disuguhkan yang akan diberikan oleh tim LF untuk warga konoha doakan mudah-mudahan semuanya lancar apapun segala urusannya diberikan kemudahan dan kesuksesan selanjutnya persahabat disimak juga Abeni Mauliana Sopian pun satu jam yang lalu mengunggah video abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan sepertinya Abeni ini lagi kangen banget ya dengan abang L <laughs> Masya Allah, Abang Fatih lucu dan sangat menggemaskan sekali ya. Tahan tentunya mendoakan yang terbaik buat Abang El, semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu tidak baik. Kemudian juga para sahabat ya, kita mampir ke unggahan terbaru Indosiar, yang baru saja mengunggah video TikToknya Rizky Bilar. Ini sih lucu dan sangat, tentunya membuat kita semakin ketawa bahagia ya saat melihat ekspresi Bunda Lesti dijailin oleh Papa Bilar. Di postingan ini pun ada kalimat yang dituliskan oleh akun Indosiar. Satu kata buat ekspresi Dedek Elasti Kejora kalau nangis. Tuh persahabatan. satu kata nih. Coba satu kata dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk ekspresi Bunda Elasti Kejora saat nangis. Dan di sini ada kalimat komentar dari Fazira Ali yang mengatakan satu kata gemoy. Wow, gemoy ya saat melihat ekspresi Bunda Lesti Kejora. Kalau nangis, Masya Allah, nangis aja gemoy banget nih. Apalagi tersenyum bahagia. Uh, Masya Allah, banget yang pokoknya kita bangga. Kita bahagia mengidolakan Lesti dan Bila.